Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya, insyaAllah kali ini saya akan menyapa anda yang berkiprah dalam dunia penyembelihan hewan halal, ya. cara sembelih halal. Salam Bismillah Allah salam sembelih halal, insyaAllah. Untuk kali ini, saya akan menampilkan tayangan yang mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda semua. Dan jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan bagi teman-teman yang membutuhkan inspirasi. Khususnya bagi teman-teman yang berkiprah dalam dunia penyembelihan. Lebih-lebih lagi... Diharapkan pada teman-teman yang berkiprah dalam organisasi penyembelihan hewan eh, halal, ya, penyembelihan dengan cara halal. Nah, bisa kita lihat, teman-teman, cukup apik. Beliau melakukan screening, bahkan hasilnya berpola. bisa kita lihat ya teman-teman cukup apik dia melakukan skinning sepertinya sudah cukup profesional bahkan mungkin predikatnya bukan cukup ya baik mungkin ini profesional gitu ya tidak ada sekerat daging pun yang terbawa malah yang ada di bawah kulitnya, ya lapisan di bawah kulitnya tidak ikut ke dalam kulit ya. Nah, lapisan kulit malah yang terbawa ke daging. beda halnya dengan kita, kalau kita lapisan sebelah sini nih biasanya suka kena ke kulit ya, dagingnya tuh kena ke kulit, terbawa kulit. Di kulit yang masih uh, apa namanya mengandung daging gitu ya <tusuk> ya cukup apik dengan pola yang khas cukup dua orang saja sepertinya nih membantu bentuk pisaunya juga asyik nih sehingga tidak mudah merobek kulit sapi yang di skinning mulus benar-benar mulus Kalau hanya satu sapi masih memungkinkan ya seperti ini, ada seninya juga kulit aman dari robekan. Akan tetapi kalau yang kita sembelih beberapa ekor, bahkan bisa jadi puluhan ekor, repot juga kalau seperti ini jadi tidak akan sesuai mencapai target ya tidak akan sesuai dengan target yang kita uh, rencanakan Cara yang dia lakukan cukup unik, ya, teman-teman. <SISIS> benar-benar api kalau kita dapat kulit sapi seperti ini insya Allah tidak akan terlalu sulit untuk proses penyamakannya ya ya langsung diproses tidak usah dipilah lagi dari daging-daging yang tersisa sudah benar-benar full kulit Yang akan kita gunakan Untuk bahan-bahan Ceket Dan lain sebagainya nah, Ternyata ada yang Kena tuh. Mungkin posisinya sulit Ada daging yang Tertinggal nah beginilah hasilnya teman teman cukup unik ya dengan hasilnya beginilah hasilnya teman teman luar biasa berpola dan cukup unik ya ada seninya luar biasa demikian apa yang tadi disampaikan semoga bisa menginspirasi anda dan kita semua, salam sembelih halal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.